wallahi wa barakatuh dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim upacara pelepasan peserta L3 tingkat kuaran sindang kasih hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 dimulai. Siap, Pembina upacara memasuki lapangan. penghormatan kepada pembina upacara pembina upacara dan. laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara pelepasan peserta LTA 3 tingkat kuaran sindang kasih akan dimulai. siap, siap, setelah selesai pertama-tama ini Kata-kata dari tadi tidak membuat bahagia. Pada kesempatan ini, maka disampaikan bahwa gerakan pramuka salah satunya pramuka akan besar dan dalam membentuk di bersama semesta. Dan peningkatan kecacatan itu komoda menghadapi tantangan masyarakat. Gerakan pramuka harus menjadi pelopor terdepan perwujudan nilai-nilai integrasi kesatuan budaya saling menghargai dan krena semangat gotong royong dalam membentuk karakter bangsa kepada seluruh si anggota Pramuka. Jadilah anggota Pramuka yang memiliki mental dan kepribadian yang kuat, pantang menyerah, disiplin, inovatif dan sangat biasa bekerja keras. Kita semua harus bangga menjadi anggota Pramuka. Dengan adanya kegiatan ke ini, semoga dapat dijadikan momentum untuk meluaskan semangat persatuan dan jasa dan pada kegiatan lomba tingkat tiga tentunya Adik-adik akan bertemu dengan peserta dari setiap kecamatan seperti kami. Kakak pesan, tunjukkan sikapmu, tutur katamu yang menggambarkan masyarakat kasih yang baik, ramah dan menyenangkan. Tunjukkan kerjasamamu, kepatuhanmu, kekompakan dan kemampuanmu yang menggambarkan pramuka Kecamatan Cilacap tangguh dan terba membantu di tingkat tiga kecamatan Cilandak kasih Kakak lepas dengan resmi Jadi ini dengan doa semoga sehat dan selalu ada dalam hubungan Allah Subhanahu wa taala terima kasih atas perhatiannya buat yang topik wabilih, warahmatullahi wabarakatuh Allah yang Sampai ke sana telah selesai. Kalau selaku pembawa acara, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum.